agar akan sesuatu tampaknya itu tapi di sini kalau kalau saya tiup <tuk> nggak begitu goyang ya tapi coba ya kita bikin dia putar balik ini tegas dia mau putar balik putar balik matan matan ya mutar mutar mutar mutar mutar mutar mutar Halo semuanya jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih di video kali ini saya akan menunjukkan sesuatu kepada teman-teman sesuatu yang berkaitan dengan eh, pikiran kita katanya sih gitu. Saya tadi nonton di YouTube saya lihat tentang telekinesis, yaitu bagaimana kita menggerakkan sesuatu, membuat sesuatu bergerak e, semau kita dengan menggunakan pikiran kita e, saya pengen coba ada beberapa bahan yang sebenarnya dia pakai jarum e, untuk menyangga sebuah benda ini yang nanti kita gerakan kita coba gerakan katanya sih gitu bisa enggak ya teman-teman nanti kita coba nanti intinya uh, ini ditaruh di gini baru kita buat dia bergerak tanpa menyentuh dan saya kebetulan pakai masker karena takutnya takutnya katanya sih bilang uh, takutnya nanti orang pikir kita tiup atau gimana benda itu kurang lebih seperti begitu udah gini dan kita coba oh ya saya pakai headset soalnya eh, saya pakai bantuan musik biar lebih fokus gitu katanya sih gitu ini enggak tahu benar atau enggak. Kita coba. Apakah betul kita bisa menggerakkan benda ini dengan energi atau pikiran kita. Kurang lebih seperti itu. Namanya telekinesis yaitu kita menggerakkan sebuah benda dengan pikiran kita atau energi yang ada di dalam tubuh kita. Ini. Saya coba tiup. Buat dia berputar, ya, putar-putar. Katanya harus pakai tenaga, tenaga luar. si kandasan fokus oke okay. sini kita Mota. kayaknya harus pakai bantuan tangan soalnya Guys, harusnya, harusnya pakai bantuan tangan kayak gini guys buat dia mau muter bantuan tangan kayak gini mungkin karena energi yang ada di tangan atau gimana buat dia gak muter ini berarti bukan gerakan sesuatu pakai pikiran tapi pakai tangan ini coba kira-kira lagi putar padahal kalau.. kalau saya tiup -tip. <tip> tapi nggak tahu ini kenapa bisa mutar pas tadi nggak goyang nah ini putar.. putar.. mutar.. mutar <tip> balik ya bang.. mutar balik menggerakkan sesuatu tanpa menyentuh. Tapi di sini kalau kalau saya tiup nggak begitu goyang. Tapi coba ya kita bikin dia putar balik gini. Eh guys dia mau putar balik, putar balik, otak-otak otak Kalau menurut saya untuk telekinesis dengan menggunakan metode seperti ini atau benda seperti ini, mungkin kalau yang lain sih mungkin benar, benar. Kalau saya, mungkin karena mungkin memang saya pakai masker, tetapi mungkin tangan saya yang gerak-gerak seperti ini itu bisa menghasilkan udara, menghasilkan angin, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Contohnya kayak gineta, contohnya seperti itu itu mungkin mungkin meskipun saya berharap juga dia berputar tetapi mungkin karena faktor tangan saya yang menghasilkan angin kurang lebih seperti itu kalau menurut saya ada beberapa yang gunakan mangkok kaca yang ditutup uh, ditutup terus dibuat dan berputar mungkin saja dia sangat menguasai yang namanya telekinesis kalau saya di video ini kemungkinan besar karena udara yang dihasilkan oleh tangan saya kurang lebih seperti itu tetapi yang masih saya bingung yaitu ada beberapa kali saya memikir, apa, membayangkan memikirkan dia berputar ke arah-arah tertentu dan dia bergerak mengikuti itu kurang lebih seperti itu kalau yang lain sih mungkin karena faktor tangan saya yang menghasilkan angin. Contoh kiri. Kanan. Balik. Balik. Balik. Balik. Balik. Balik. Balik. Balik. Balik. Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya dan video selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan terkait telepati yang teman-teman sudah tanyakan tentang pesan cinta dalam telepati teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya salam dari saya Al-Farismasih